Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban Di halaman 190 ilmu pengetahuan alam dan sosial Kipas kelas 4 Baik, di halaman 190 ini ada 5 pertanyaan yang perlu kita jawab Dan 5 pertanyaan ini fungsinya adalah untuk merefleksikan apa yang kita sudah pelajari Baik, kita akan jawab dari soal nomor 1. Menurut kalian, apa syarat terjadinya jual-beli? Baik, kita jawab untuk pertanyaan nomor satu ini. Ada penjual dan pembeli, serta ada barang yang diperjualbelikan Soal nomor 2. Menurut kalian, Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dari lingkungan sekitar kita? Jawabannya, mencari dari tempat lain, membeli dari warung atau tempat jual beli lainnya, membeli di marketplace atau toko daring. Soal nomor tiga, apa saja proses yang terjadi? pada kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Jawabannya, kegiatan ekonomi melibatkan berbagai proses, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Soal nomor empat, apakah kalian pernah berperan menjadi produsen Distributor atau konsumen? Jelaskan. Jawabannya, saya pernah menjadi konsumen ketika saya membeli buku tulis dan pulpen Soal nomor lima. Setelah mempelajari alur kegiatan ekonomi, bagaimana sebaiknya kalian bersikap terhadap barang-barang yang kalian pakai? Jawabannya, sikap terhadap barang yang saya pakai adalah berhemat menggunakan seperlunya. Baik, nanti kita akan bahas di halaman 196.